KPK sita uang miliaran rupiah guys. Ya ini para perampok, para pencurian rakyat terus tertangkap ya. Seperti apa beritanya? Simak kawan. Ini ada beritanya di sini. Sabar. Ya dari media online liputan6.com yaitu OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. KPK sita uang miliaran rupiah. Oh kering Nah, di sini KPK mengamankan uang hingga miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Untuk barang bukti yang disita mencapai miliaran rupiah, kata Ketua KPK, Komjen Polisi Purnawirawan Pirli bahuri saat dikomprimasi hari ini Jumat 7 April 2023. Ketua KPK mengatakan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap tim penindakan KPK lantaran diduga menerima suap dan fee proyek dari, dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Meranti sedang didalami. Namun, didominasi dari suap dan fee proyek dari Kepala SKPD Kabupaten Meranti, Ujar Firli. Sementara Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menyebut Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil ditangkap tim penindakan lembaga anti rasuah karena diduga terlibat tindak pidana suap pengadaan jasa UNROH. Seluruh pengadaan jasa umro itu yang terkecur awal selanjutnya kami kembangkan, ujar Gufron dalam keterangannya Jumat 7 April 2023. Selain itu, Gufron menyebut adil juga diduga terlibat korupsi pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GUP, namun Gufron tak merinci lebih jauh berkaitan dengan ini. Potongan uang persediaan dan granti uang persediaan UP dan GUP dipotong 5-10% kata Gufron. Bleh. Menyelisik harta kekayaan adil dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diakses melalui e kpk.go.id Adil tercatat memiliki harta mencapai 4,78 miliar rupiah. Harta itu dilaporkannya pada tanggal 29 Maret 2022. Hal tersebut didominasi aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 4,3 miliar Nah, politikus PDIP itu memiliki 74 bidang tanah dan bangunan yang mayoritas tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Pekanbaru Untuk alat transportasi, mantan anggota DPRD Riau dua periode ini tercatat memiliki motor Honda 2014 senilai 8 juta rupiah Motor Honda 2015 senilai 9 juta rupiah. Motor Honda 2018 senilai 12 juta. Motor Kawasaki 2007 senilai 25 juta. Dan mobil Honda Brio 2015 senilai 120 juta. Jadi total alat transportasinya senilai 174 triliun. Adil juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas sebesar 200 244, eh 244 juta, 173, rupiah. Adi tidak tercatat memiliki utang dalam LHKPN, jadi total hartanya sinilah 478 miliar. Nah, Bupati Kepulauan Meranti tiba di gedung KPK. Bagaimana ini kawan? Dan ini lagi berkembang. Jadi selain Bupati, Kepulau Meranti, KPK juga bawa Ketua Tim BPK Riau. Apa ini Tim BPK juga terlibat ya? Eh. Jadi KPK membawa Bupati, Kepulau Meranti, Riau, Mama Adil dan Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan. Ya BPK Perwakilan Riau M. Fahmi yang terjaring OTT KPK pada Kamis 6 April 2023 malam. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Adil dan Fahmi telah tiba di gedung KPK pada Jumat 7 April 2023 sore. Saat ini pihak yang diamankan sudah tiba di gedung Merah Putih, KPK. Jadi benar, pihak yang diamankan tim KPK satu orang diantaranya adalah ketua tim BPK perwakilan Riau. Eh, Ali menambahkan KPK akan menahan delapan orang dalam perkara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ini. Sementara sisanya menjalani pemeriksaan di Kepulauan Meranti dan Pekanbaru Riau. Sementara itu, wakil ketua KPK Nurul Gupro mengatakan Adil diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh. Nah, sebelumnya bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya menangkap 25 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut. Terdiri dari Adil sebagai bupati, kemudian Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua pejabat ini kawan, baik. <tuk> Jadi banyak yang terlibat ya, soalnya empat bupati, ada sekda, ada Kepala Bidang, Kepala Badan ya, bidang dan badan, ada perwakilan uh, BPK. Ini namanya korupsi. Jadi ini tertangkap lagi pencuri pencuri uang rakyat. Kenapa pencuri uang rakyat? Misalnya anggaran itu misalnya contoh ini contoh saja ya. Ibarat kalau kita mau membuat jalan. Terus negara mengeluarkan uang misalnya 1M. Itu kan uang rakyat. Dari pajak, dari mana-mana. Nah kalau ini yang satu MD dikorupsi, dikorupsi, dikorupsi Jalan akan cepat rusak Itu contoh kecil Ini kalau tidak salah dari Partai PDP Kalau nggak salah tadi ini ya Atau dari mana ya Nah Inilah cerminan negara kita kawan Jadi pantasan dan wajar Pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi meminta Ya seperti yang disampaikan Pak Mahfum MD agar undang-undang perampasan aset segera dibuat segera di ACC tetapi ternyata perwakilan kita yang terhormat anggota DPR RI di sana yang tidak setuju alasannya silakan tanya kepada ketua-ketua partai berarti kalau begini DPR RI sana bergerak Tergantung daripada para ketua umum partai ini ngeri kawan. Oh, berarti semua ini sumbernya dari partai politik. Jadi kalau partai-partai politik ini tidak benar. Maka hasilnya juga ya mimpin negeri ini tidak benar. ditangkap lagi nih para perampok wan rakyat pun curi rakyat. Semoga ayo sahabatku. Kita terus bersatu bom besar ya, mendukung Pak Mahfud MD dan kebijakan Pak Jokowi untuk segera dibuat undang-undang perampasan aset itu baru mantap jadi miskinkan kawan. Baikkan videonya.